Saya ingin bercerita sedikit ya tentang bagaimana saya bisa bertemu dengan Osman. Nah, waktu itu saya bertemu dengan ibu bunda ini, ya psikolog Osman. Juga salah satu penemu dari Osman itu di sini, Pak Bu, di ruangan ini. Waktu itu beliau sedang melakukan asesmen ya TUK. Bekerja sama antara LSP Mandiri, ini bekerjasama dengan uh, perusahaan suami saya, yaitu PT Dan ternyata dari overall itu, gua ini menyampaikan bahwa selain dari diaktif di LSP Mandiri uh, beliau juga uh, punya lembaga, namanya ini Consulting, dan juga punya produk yang... Gitu, produk plasma itu seperti apa asal usulnya itu keakuratannya bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan gitu. Nah beliau semua jelaskan dan uh, produk knowledge-nya juga masya Allah saya saat itu juga benar-benar uh, kagum ya benar-benar terkesima gitu oh um, ternyata bisa segampang ini dan semudah ini gitu orang memahami Walaupun bukan psikolog gitu ya, saya kan juga bukan psikolog, gitu. tapi saya bisa memahami dengan hanya membaca dan dibacakan oleh bu ini. Nah, selama ini yang saya alami adalah saya sering tes juga gitu macam-macam, tapi hanya tersimpan di lemari aja gitu ya. Jadi untuk itulah saya merasa yakin saat itu untuk bisa bergabung dengan uh, beliau dengan Osmo. Nah, waktu itu masih manual pak, masih manual ya. Waktu 10-20 lancar, tapi pas sekolahan hmm, 4000 ribu gitu ya, baru ribuan, baru lima ratus orang aja udah keteteran, dan akhirnya jadi sebulan pak hasilnya, dan saya dikomplain habis gitu kan, dikomplain lama nggak sesuai perjanjian. Nah, akhirnya alhamdulillah sekali uh, ada Pak Dodi ya bergabung dengan buah uh, Ain Ganting dan semua berubah menjadi semakin mudah, semakin canggih dari pertama di Indonesia ya Pak ya untuk uh, untuk ya Android ya Pak ya berbasis Android. Jadi masya Allah, uh, Alhamdulillah. Uh, itu sekilas perjalanan saya dengan uh, kenapa bertemu dengan Wasma dan Alhamdulillah juga saya bertemu dengan Bunda Ika dengan Bunda Hanifa ya, yang trainer juga beliau dan beberapa partner juga yang ketemu dengan Pak Aris karena saya pernah ngetes putranya yang di SMA IT Ardhini rasanya gak menyangka hari ini saya dipercaya untuk memegang wilayah Jawa Barat saya masih mimpi ini, <tuk> <tuk> <tuk> rasanya ini ber masih mimpi gitu rasanya ini benar apa enggak gitu tapi karena Produknya yang berkualitas Kemudian dukungan pusat yang luar biasa Dan punya partner-partner yang luar biasa Begitu juga smarter yang semangat Jadi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Saya siap dan kami semua tim saya siap untuk sukses bersama olah warahmatullahi wabarakatuh